Kita mulai dengan yang manis dan yang cute-cute ya, Masya Allah, biar tambah semangat nih untuk warga Konoha streaming lagu-lagu Bunda Lesti Kejora, terutama single terbarunya, mudah-mudahan ya semakin banyak dukungan, semakin banyak support dan doa yang diberikan untuk idola kesayangan kita ini. Kita lihat persahabat, Jadi kalimat caption yang dituliskan oleh akun mr.mrs.mrb underscore. Rekor di dunia nyata ini mah Masya Allah tetapannya Luar biasa Cinta abadi dunia dan akhirat amin Doakan yang terbaik untuk rumah tangga Lesti dan pilar. Dan Alhamdulillah persahabat ya Untuk viewers Single terbarunya Lesti Kejora Mencapai 6,7 juta viewers Masih semangat ya Untuk naik sampai 10 juta Semoga aja Sebelum ulang tahun Bunda fati kita doakan mudah-mudahan ya, tembus di angka 10 juta. Amin, ya Rabbal Alamin. Semangat terus, solid dan kompak untuk warga Konoha streaming lagu terbaru Bunda Lesti Kejora. Kemudian, persahabat disimak juga ya di spesial yang kita dapatkan sore tadi. Masya Allah, banget leslar kedatangan tamu spesial Kak Winda Rio dan Dina Lorenza nih, persahabat, ya, lagi makan sore nih. Abang Fatih selalu bikin salvo Abang Fatih ini rusuh banget ya Pengen ikutan makan tuh Mukul-mukul piring Wow ini cute banget ya Abang Fatih memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah banget Dan postingan ini pun diunggah kembali oleh akun KR Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini Abang Al-Fatih mau ikutan mamam katanya tuh Hingga komentar positif pun banyak diberikan dari akun neng mengatakan, masya allah abang udah mulai ubah-ubahkan nih mau ikutan juga <gulau> luar biasa banget idolak kesayangan kita dan kita lihat juga persahabat ya ada komentar selanjutnya diberikan dari akun mama eda satu masya allah abang pintar mulai rusuh pengen ikut makan juga tuh persahabat semua Salfoknya dengan abang el yang rusuh banget ya, pengen ikutan makan Ini emang anak yang pintar, luar biasa Abang Fatih, semoga menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Dan kita lihat juga persahabatnya ke kabar selanjutnya Ini unggahan dari KSB30 yang mengunggah sebuah postingan Dimana saat Bunda Lesi ke Jura, tanggal 23 Juli 2020 Pertemuan di acara One Man Show persahabatnya bersama Rizky Bilar dan di tanggal 24 Julinya, ternyata acara One Man's Show Tembus Trending 1. Ini sih kebanggaan banget ya, berkat dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik, orang-orang tulus yang mempersatukan Lesti dan Bilar, Alhamdulillah dukungan semakin banyak dan bisa masuk Trending satu Ini luar biasa. Kita simak juga prasabat di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Dua orang asing yang dipertemukan, ada yang gak pernah dengar lagu Lesti, ada yang gak pernah nonton sinetron Bilar. Tapi ketika mereka disatukan, dapat share dan TVR tinggi, atau 1,5 atau 15,3. Dan trending Youtube nomor satu The Power of Less Larn. Inilah luar biasanya persahabat, ketika dipersatukan Les dan Lar. Ini pendukungnya membludak sekali ya Hingga komentar pun banyak diberikan Salah satunya dari akun sendal Putih Bilar Yang ikut menanggapi Gak tahu sama sekali tentang Bilar dan Lesti Karena bukan pecinta sinetron dan dangdut Masih suka ngedrakor dan kapoverse Tapi berkat mereka jadi suka lihat acara dangdut Dan dengerin lagu dangdut Eh jadi lupa balik ke drama ama lagu kapop katanya tuh luar biasa bangin Leslar emang selalu bikin bahagia pasangan yang selalu menginspirasi banyak orang kita bangga, kita selalu dibikin bahagia oleh Lesti dan Bilar kemudian juga persahabat kita mendapatkan kebahagiaan lewat channel Youtube Leslar Entertainment yang sudah mengup video terbarunya persahabat dia ya, momen ketika Lesti dan Bilar ini main badminton nih persahabat ya Ini yang menunggu vlog Lesti main badminton langsung ke channel youtube Lesnar Entertainment Saat bunda Lesti champion menjadi juara persahabat ya Keseruannya pun tentunya membuat kita bahagia sekali Ini sih badminton komedi banget persahabat ya Yuk sama-sama kita support dan dukung karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment berikutnya juga berselamat ya Bang Mimin akan menginfokan polling sementara Kapal media of the years 2022 Lesti dan Bilar masih di posisi kedua dengan perolehan votingnya 233.799 votes sedangkan Rangga Azab mendapatkan Voting 238.155 Vos Tetap support dan dukung untuk Lesti dan Bila Kita masih menunggu hidupan terbaru Kabar baik, kabar gembira, dan kabar bahagia selanjutnya malam hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Leslar tentunya